halo guys balik lagi bersama gue Wirman di channel kita reksan yang lagi nggak ngomong kita karena sekarang kita lagi mau main Minecraft lagi jadi semenjak yang terakhir itu kita ada di biome Tundra ya habis itu gue jalan pulang ke sini dan udah ada dapat banyak barang-barang ya bisa kalian lihat di sini di sini juga gue dapat rabbit rabbit hide by the way juga terus ada nemtek juga nih tiga biji wah lumayan lah ya terus ada juga ya pastinya ya, orang kaya orang tajir banyak daiman banyak alat barang-barang berharga Oh iya Terus gue juga dapat dua axolotl di sini kita lihat ya, gue dapat dua salah warna putih sama warna kuning ya lupa nah kita cek kita akan taruh dia di kolam warna kuning oh warna kuning dan warna pink oke okay, oke okay, oke okay. gue lupa cara ngembang biakinnya ya kasih apa gue lupa juga nanti gue cari deh abis ini sekalian gue far farming farming dulu bercocok tanam di dunia minecraft tapi males di dunia nyata Oke, jadi hari ini gue juga sebenarnya nggak tahu sih mau ngapain. Mungkin ya, mungkin gue akan mencoba membuat generator apapun lah, generator apapun. Gue belum pernah bikin satu pun generator ya. Karena abis ini kita akan cek di YouTube, terus kita akan bikin generator supaya kita tidak akan kekurangan bahan lagi. Oke, oke guys. Nah, gue sekarang akan mencari tempat yang bagus untuk dijadikan generator ya, generator kau yang gue bikin kau uh, sapi sapi generator sapi ya mungkin gua akan bikin di sekitar sini jadi di sini mungkin coba ya kita tes dulu jadi kita bikin pertama itu tadi gue lihat YouTube adalah seperti ini ya kita bikin bentuk L atau tanda panah gitu ke kiri Habis itu ini bahannya bahannya ada dua hopper ini dirt sebenarnya cukup cuman buat jadi temporary block aja terus ada water bucket, ada chest, ada offense, ada deep slide, nah, ini stair lah. yang kita pakai itu cuma satu sebenarnya dari pagar sama lima dari tangga. dan juga kita butuh eh, apa namanya satu kotak ya tergantung ini bebas mau warna apa aja dan bentuknya apa aja. biar saya sih, gue rasa gua saran kotaknya sama tangganya tuh harus sama. jadi ya seperti inilah kira-kira ya awalnya. langsung aja kita buat. jadi di sini chestnya, di sini Lalu kita tambahkan blok berbentuk plus di sini Tambah temporary bloknya ya biar bisa Nah seperti ini Lalu tambahkan Anak tangga ya seperti ini Biar bagus juga Menghadapnya juga yang ke arah tengah gitu ya Seperti ini lalu kita tambahkan air di bawah seperti ini ya, akhirnya ke tembok ya jangan ke hoppernya oke? Okay? Nah sebenarnya <laughs> masa ada yang kurang ya itu sapinya anjir, sapinya gue belum nyari. Tapi kira-kira nanti dia akan ditaruh di sini, terus kita akan taruh di atas fans gitu di atasnya, pakai temporary block lagi biar sapinya gak kemana-mana. Terus tinggal kita kasih he, abis itu udah kita bunuh-bunuhin. Misalnya nanti di sini ada hasil ya, tinggal kita ambil paling letter sama beef meat gitu kan raw meat. Oke okay, kalau gitu sekarang kita tinggal nyari yang namanya sapi anjing ini yang bagian susahnya nih gue nggak ada tahu ada sapi di mana. Let's go sekarang kita akan melakukan pencarian sapi. Oke okay, guys kita sudah sampai sekarang kita akan masukkan dulu sini. Awas awas gue mau tutup Let's go. Oke okay, sementara gue mau tidur dulu ya karena udah malam. Di situ ada penjual barang juga tuh di luar gue tidur dulu. Oke sini sapi, sapi masuk dulu ke dalam sini. Wah dia nggak bisa masuk ke situ. Nah dapat satu kan anjing. Waduh waduh sabar sabar sabar ya. Aduh yang sebelah sini nggak tahu gimana keluar anjing. Aduh gue juga nggak bisa keluar. Ya eh, terpaksa bolongin dulu dah anjing. masih eh, bangsat mau masuk nih. Oh nggak bisa kesanaan, woi sanaan dikit. Aduh. Sini sapi. Anjir, ke keganggu nih sama si bangsat Aduh, gue juga jadi jatuh sialan ah. Dari trader gue dapet lead <laughs> Goblok, untung aja Ternyata trader membantuku anjing, Nice banget, nice trader thank you Abis ini gue bunuh Masuk lagi Nice Sudah gue perbaikin abis tinggal taruh fence di bagian atas api caranya adalah temporary dirt ini temporary block dulu abis itu taruh di atasnya abis itu tinggal kita ambil uh, udah deh tinggal kita kasih makan lama banyak banyak habis itu mereka banyak banget di sini udah kita bunuh bunuin abis itu dapat nanti di sini gitu ya sekarang kita kasih makan dulu nih deh nah, punya anakan lu udah Kayaknya ini juga bisa dijadiin untuk ayam maupun domba deh Kita coba ya, kita bikin kali ya Bloknya juga sama ya Tangganya juga sama Buka sih bonus deh disini, kalau sini nanti nggak bisa keluar orang tuh ya Nah Lalu kita taruh air juga disini Nah sekarang tinggal cari ayamnya lagi Bagian tadi ada sih let's go Welcome home. Let's go. Masuk. Masuk. Nah, Sekarang tinggal gimana caranya masukinnya lagi yuk. Sini. Aduh ini lama Kalau gua pukulin dia nggak udah ngeluh, udah malas juga. Ayo, sini masuk yuk. Masuknya ke bawah dong. Ah masuk satu lagi kan. Ah masuk tiga mamam. -mam. Gua taruh dulu temporary block untuk gua pasangin fans gitu ya di atasnya. Uh, pager Nah Nah, beranak dah lo Buat sapi juga, ayo Beranak lagi uh, Kesian banget mereka ya, sempit-sempitan <laughs> Oke okay. Selanjutnya seperti biasa saya taruh chest, taruh hopper Taruh block Lalu Kita taruh Tangga-tanggaan Kita ambil air Lalu Kita taruh lagi sekarang cari domba-domba, sebenarnya sih harusnya gak jauh-jauh banget dari sini. Langsung aja kita cari. Dorong-dorong. Sampai masuk. Ayo dorong. Oh, gak masuk lagi. Wah, gak masuk anjing. Gimana dong? Percuma nih, nanti gue dapat dua. Nah, masuk juga, lu sialan. <tuh> Akhirnya setelah bergulat dengan para perternak gitu, Para makhluk-makhluk hmm. ternak ini Akhirnya berhasil ya Ini yang sapi, ini yang ayam, ini yang domba Cuman domba ya baru satu Terus kayak butuh special lebih karena Dari tadi gak masuk-masuk anjir Guys sorry guys Jadi ternyata tadi ada sedikit miss kesalahan gitu ya Hopper ternyata harus disambung anjir Kalau hopper nya disambung Nanti yang drop di situ ya udah stay di hopper situ Dia gak akan keluar ke chest anjir Gue lagi benerin eh pas lagi benerin kabur dombanya anjing anjing ya soal domba nanti aja dulu ya gua harus sambungin konektor konektornya dulu deh masuk masuk masuk wow si anak juga masuk sedih banget wah wow, udah ada lead gua udah ada lead gini enak nih gua untuk ngambil ngambil domba tadi ya let's go let's go let's go abis ini kita akan yang domba ayam pun bisa let's go eh salah masuk salah masuk salah masuk aduh mau uh, masyarakat uh, kelebih uh, sapinya belum ada yang masuk satu oke oke nggak buat tambah temporary block dulu buat gue pasang fence di atasnya lagi ya setelah udah dibenerin wala ya, udah jadi nggak nah, tambahin sebagai hiasan deh ah pagi hari yang cerah di farming generator kayak Payawerbar ya saatnya makan nah di sini belum ada ya tadi dombanya kabur anjir, nah ya ini tambahan hiasan aja sih, plus supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa dia nggak kabur nih mereka nih, jadi nggak bisa naik ke atas gitu loh, kayak gini gitu ya. Nah di sini gua beri akan tambahan furnace supaya bisa jadi masak-masak di sini ya barbekyuan. nah oke okay guys ini akhirnya jadi juga anjir. <laughs> Uh, ternak generator ya dari sapi ayam domba cuman belum ada nanti gue tambahin tenang aja di sini gua tambahin furnis buat turbekuan ya balik lagi jadi aman lah untuk soal makanan tidak akan kekurangan gitu ya mungkin yang jadi nanti takutnya jadi batalnek ya bottleneck itu dalam artian hambatan uh, yaitu makanan mereka pangan mereka wet sama wet seeds, nah dari kapasitas Farming kita yang masih dikit karena begini, mungkin gue akan tambahin bone meal generator ya, supaya nanti ini tuh cepet tumbuh. Ininya jadi gak usah perlu gede-gede. Habis -gede. itu tinggal dikasih gitu kan, kita kasih bone meal tumbuh gede, kita ambil uh, pangannya buat dikasih ke sini. Sekarang gue mau belajar dulu bikin bone meal generator sebentar ya. Nah, sekarang guys, saatnya kita membuat dekomposter. Dekomposter itu jadi kayak supaya nanti kita bone mealnya tuh bikinnya gampang gitu ya. Contohnya seperti ini nih, kita langsung aja bikin ya. Bahannya sih cuman ada chest, terus ya slab, eh slab lagi, trapdoor ya, supaya nanti bagus gitu tempatnya. Sama hopper ya, sama bone meal itu sendiri lah. Nanti kira-kira kalian bisa lihat juga, sama bahan-bahan yang bisa buat dijadiin bone meal. Bone meal enggak terlalu pakai deh, tapi nanti habis ini kita lihat ya akan seperti apa nih jadinya bone meal generator. Dan untuk bone meal generatornya, mungkin kita akan posisikan di sebelah sini ya, kita harus pencet snake shift supaya kotak ini tidak nyambung. plus kita juga harus mencet shift juga lagi, Hoppernya juga taruh di atas supaya nyambung. kalau enggak soalnya nanti jadi nggak nyambung ya. Hoppernya nggak nyambung sama si siapa namanya chestnya. lalu ya habis itu tinggal tambahin aja ini di komposternya di atas, sama mungkin shift juga ya, biar nyambung. gue main aman aja. lalu di sini juga kita tekan shift sama Lalu kita pasang lagi di atasnya Aduh, chestnya jadi madep sini Lalu kita pasang juga sama Seperti ini Kayaknya shift lompat juga bisa deh saya katakan nggak usah ya Kita shift aja Nah, udah jadi begini Baru kita pasang trapdoor-trapdoor Untuk hiasan aja Untuk naruhnya juga, trapdoor pencet shift Supaya nggak masuk ke sana ya Seperti ini gitu ya Lalu kita manjat ke atas Supaya pakai temporary block Supaya bisa pasang, trap door belakangnya juga boleh sih, ya. Untuk hiasan, mah terserah kalian ya. Tapi untuk uh, yang penting-pentingnya sih, sudah yang di dalamnya ini aja gitu ya. Cara pakainya gimana? Cara pakainya seperti ini, misalnya ini ada wetsuit kan di bawah, masih kosong, kita taruh di atas biar nanti jadi bon meal di bawahnya jadi bone meal akhirnya di bawahnya jadi kalau misalnya ada sampah-sampah mungkin kalian yang nggak terlalu pakai atau lebih-lebihan ya udah jadi jadi bone meal aja gitu dan yang bisa masuk ke komposter dan akhirnya jadi bone meal sepertinya sih ini ya kita coba ya bu juga sebelum terlalu tahu kita akan tes apakah yang kayak gini-gini bisa masuk sapling oh bisa bisa sapling-sapling masuk grass masuk juga bunga-bunga masuk juga artinya oak leaves juga harusnya masuk wah oak leaves juga bisa uh, udah deh kita tinggal bon meal-bon meal kita ambil dari sekian banyak yang ada di dalam atas ini nih. Yang akhirnya akan jadi bon meal ya, tergantung nanti komposternya penuh apa enggak ya. Otomatis lah, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, jadilah bon meal-bon meal ini. Kalau kalian bisa lihat, nah, tuh penuh, tuh akhirnya jadi bon meal, dan langsung kita bisa pakai untuk bikin. Nah, pangannya tuh jadi cepet, jadi bisa langsung cepat kalau kita buat ngasih makan peternak apa ternak-ternak yang lain gitu ya, gitu. Ini adalah cara survive untuk tidak kekurangan makanan di Minecraft ya guys. Nah, kalau udah seperti ini, uh, udah deh tinggal panen terus tinggal taruh di bagian sini. Sama buat kasih makan peternak peternak ternakan, berapa um pop. Oh bisa kalian lihat tuh ya di bagian atas tuh langsung ada 44 wheat langsung bisa buat kita kasih makan ke sapi yang tadi kita udah bikin nih generatornya tidak akan ada kekurangan makanan lagi anjing nah ceritanya kalian mau panen makanan ya udah tinggal kalian sabet aja udah dapat XP dapat makanan ada boom dapat makanan kita masak dapat feeder juga lagi kalau misalnya ini pasti dapat letter gitu ya nah, uh udah dapat boom Oh iya segitu dulu konten dari gua kali ini. Kita jadi peternak ya sekarang sama jadi petani, tapi petani dan peternak yang uh IQ 200 bikin generator semua otomatis. Peternak 2021 pada boom berapa. Kalau gitu sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, Gue Wirman keep King Headbang, cabut dulu Extreme Forever Tangaran Warrior JJJ. Jangan lupa guys, kana resmi official. Let's go.